Hey! itu dalam keadaan uh, sehat tentunya. Dan... Uh, di sini saya diundang buat menyaksikan beberapa film-film uh, yang uh, diproduksi oleh konfesiinema. Uh, di mana? Reno <tuk> ternyata itu Reno juga dia sendiri gitu. jadi banyak alur-alur plot yang enggak. Uh, kata Pak. Para pola tubuh dengan olah wajah saja yang mungkin ke depan harus lebih ditingkatkan. E, um, Membuat film itu ternyata tidak senengkan e, Tadi durasi berapa ya? 15 15 sekitar 5 menit ya Pak Rizal. Ya? 5 menit saja, 3 hari 4 hari kita ya, Pada saat tengah hari gitu ya Ternyata di waktu itu memang satu misalkan dari sisi uh, agama memang jadi tersangkut buat perihalang gitu Atau di sisi kesehatan pun di, pada saat tengah hari seperti itu memang eh, sangat bersih masuk kalau terjebak semua sama kita kurang baik buat kesehatan. Hari. Ya barangkali itu kesehatan kita sangat luar biasa kalau nilai. Oke, apa di depan ya? Lagi jaga Oke, okay. lanjut ya Lagi Satrio Bagaimana penantai cahaya, -tari, penantai cahaya. Tari, penantai cahaya. <tari>, Hakim Berhalangan hadir ya? Iya, Sebagai BTS Eh <tari>, <tari tari>, Asia, film <tuh> okay. inilah, um, orang case yang film. pembuatan biologis terlalu Oke, inilah orang-orang di Bali saya pada pembuatan Boleh dokumentasi terbidang dulu? Tadi mungkin diambilnya tahun-tahun sekarang, jadi ada yang pakai masker, itu jadi bagus. Tapi pada film yang pertama tadi, Uh, waktu naik motor saya lihat itu tidak pakai helm tapi masyarakat memang banyak yang tidak pakai helm hanya satu yang pakai helm itu yang mengganggu saya kalau semuanya tidak pakai helm itu bagus bisa jadi istilahnya ceritanya bisa yang lalu itu sebelum helm itu digunakan. Gitu. tetapi kalau ada satu yang lewat pakai helm berarti kita melanggar waktu lagi. jadi jadi ya, itu hal, hal kecil mungkin diperhatikan itu aja lah. Yang ini bagus karena mungkin di uh, Covid masih pakai sistem tuan cuju pulang. Saya setuju tidak usah dinilai karena pasti ini bagus karena sudah pialanya sudah banyak. Itu <tipun> saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum sayyalaikum Muhammad. Pelaienoka satu beragung dan menurut dia banyak belajar kepada tamu-tamu lain yang saya hormati. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya bisa hadir di tempat ini dan ternyata luar biasa film yang dilaksanakan di, di Suru Banjaran, merupakan suatu kebahagiaan bagi kami warga besar Suru Banjaran, karena salah satu potensi yang ada di sana itu mulai tereksplor Mudah-mudahan jadi keberkahan juga bagi Suru Manjaran dan juga bagi Bonti Sinema Amin, apa, amin nyaman lah saudara-saudara tem, karena berada di sebagai daerah yang diberikan kerabahan, kesabaran. juga semoga kita semua, sembanjara, toleran dan seluruh Indonesia diberi aman pada bulan suci. Ini salah satu bukan koleksi, tapi saya mengalami lima. Yang tadi itu kalau menurut saya itu bukan film, cerita, cerita ya. Memang iya jelas, emang cerita seperti itu asli pak. Itu saya sangat terima kasih khusus kepada SMK ini yang Bapak Master ini menandatangani sama Pak Ustaz itu terangkan nama baik dusun sebanyak khususnya Kudingan Timur Pak yang ujung Pak itu asli Pak. Parcel itu tujuh hektar. Tujuh hektar. Terus kalau dia injek di atasnya begini Pak, Pak. Bunyi. Duh. Itu kan nanti itu perlu ya kalau misalkan Bapak Bapak Guru atau siapa penasaran, silahkan ke sana. Yang sudah ke yang tadi ini ya, mau ke sana lagi gak? Oh. Itu yang orang tadi Pak, itu misalkan oh. saya ya. Ini yang tadi juga Pak Hutan sudah oh. saya merasa Mudah-mudahan tadi juga sudah diarahkan sama Pak Hutan, mudah-mudahan uh, sekolah SMA ini terus berkarya mendapatkan dua MVP. Yang dari tepi PoE ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda. Andaikan mungkin lebih bagus jika dijelaskan juga dokumenter tadi batuan ini terbentuk di zaman apa dan jenisnya apa gitu. Jadi saya bertanya ini batuan apa ini, potensinya apa? Itu Tapi ada ada sisi kekhawatiran juga. Hal ini kan akan menjadi informasi saya nyambung ke film yang tadi yang seri. Itu saya lihat di daerah dekat Rajangle and explore. Kalau di dokumentasi gini investor nanti tahu. <laughs> investor nanti tahu kalau dia datang ke sana negosiasi, meski kasusnya akan seperti film seri tadi oh, iya. Jual pulang. Makasih. <laughs> Jadi kasusnya seperti itu besar geser oper nih. Ada yang bisa bilang bagus bisa mengetahui se -se dokumentasi dokumentasi dari fenomena. Terima kasih assalamualaikum. Satu juga ada lucunya nah, ya. Jumpa bos saya. Wih lo, lo pegang lupa saat berdoa awalnya itu jalan, tapi kok dibalaskan sekarang. Jadi memang. Boleh juga ya sambil makan itu berdoa awas kecelakaan teruskan nanti ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau